Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil 'alamin Wassalamualaikum wassalamu ala Assalamualaikum anbiya'i wal mursalin Assalamualaikum wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum Amma Assalamualaikum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 ya Rabbal alamin setiap orang tentunya ingin merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang yang diidamkannya akan tetapi untuk mendapatkan hal tersebut tidak semua orang mendapatkannya seringkali kita mendapatkan penolakan ketika kita mengungkapkannya oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah ilmu pered yang sangat ampuh sekali agar kita bisa mendapatkan cinta serta kasih sayang dari orang yang kita inginkan. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like dan share video ini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 Sebelum membaca mantranya, Anda pandangilah wajah si target terlebih dahulu, bisa dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Setelah itu, Anda bacalah mantra tersebut sebanyak Anda mampu melafatkannya, sambil Anda terus pandangi wajah si target tersebut. Jika sudah Anda rasakan cukup membacanya, Anda datangilah si target dan anda sapalah target tersebut dengan cara berkenalan atau apa saja yang bisa anda lakukan insya Allah jika anda tulus dan dengan niatan yang baik ketika mendekati si target maka niatan anda akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan sekian terima kasih